bosku kali ini kita akan ini bosku ya melepas sensor rem bosku berhubung kemarin kan ada komentar yang mengenai kenapa tanjakan itu ketika tanjakan itu direm dan ketika digas itu seperti nggak mau gitu loh bosku atau kadang biasanya kalau dilepas dia kayak nyentak nyentak gitu bosku ya itu wis biasa bosku sudah biasa bosku soalnya kan karena ketika kita ngerem ini bosku, nah dan gas ini nggak kita lepas, ini kita ketika kita nge-rem kan ini kan ada sensor remnya, ini memutus harusnya bosku. Jadi kalau mau jalan normal lagi, paling nggak gasnya harus dilepas dalam kondisi normal bosku. Seperti ini dilepas dulu, baru lepas, baru bisa digas bosku, bisa jalan lagi. Mari kan ada yang kesulitan karena itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya sarankan ke orang-orang bosku ya, kalau seperti itu, apalagi kita tinggal di daerah yang ya adalah tanjakannya meskipun tidak tinggi Apalagi lalu lintas padat bosku ya Mending sensor remnya dilepas bosku Nah, kita akan kasih tutorial sedikit bosku ya Gimana lepasnya sensor rem ini, sebenarnya mudah bosku Tapi nggak apa-apa, kita, kita akan bikin videonya biar lebih jelasnya Kita simak video selanjutnya bosku ya catatan bosku untuk tiap merek untuk tiap model tempat sensor remnya berbeda bosku ya kebetulan ini yang akan kita coba bongkar yang luxury bosku nah ini bosku ketika diremkan dia nggak bisa digas bosku ya Nah, karena ada sensor pemutus arusnya bosku. jadi di sini ini harus dilepas Bosku. Kita langsung lanjut Bosku ya. Jadi bongkarnya ini bosku. Ini bosku, biar kelihatan teman saya, bosku ya. Mas, ini bongkar apa, mas? Ini bongkar keburukan manusia. Sensor rem biar kalau waktu ditanjakan, dan apalagi yang padat ya. Kita harus melepas sensorannya biar lebih enak. Jadi mungkinnya itu tadi, Bosku. Ketika tanjakan di rem listrik arus listriknya nggak keputus, Bosku. Jadi nggak kayak macet gitu loh, Bosku. Kemarin kan dikomentarkan macet bilangnya, Bosku ya. Di gimana ini, Mas? Yang dilepas, Mas. Jadi untuk para Bosku yang ingin tahu letak soket sensor remnya di mana, tinggal diurutkan saja. Dan di sini kan ada di rem ya, ada kabel rem ini seling untuk rem yang satu, ada kabel sensor. Ini aja dicari ke dalam, sampai ketemu soket. Nah biasanya memang ada dua kabel. Nah ini untuk yang rem sebelah kiri, kita lepas dulu. Kita cari yang sebelah kanan, untuk rem belakangnya kurang lebih sama sih untuk soketnya, pasti sama, dan dua kabel juga kita lepas. Nah, sekarang kita coba, Bosku. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba. Tadi kan ini di rem, dikas gak bisa. Gak ya, bisa. Nah, masih tetap jalan, Bosku. Rem belakang, Mas. Ini direm bosku, masih tetap bisa jalan bosku. Cuman remnya nggak neken bosku ya. Kalau remnya diteken ya nggak jalan. Yeah. Ya. Jadi harus listriknya nggak sampai putus bosku. Sekarang kita coba cek mas gas mas. Lepas gasnya mas. Gas lagi mas. Nuh. Dia nggak keputus bu. Gak keputus kak ya bosku ya. Kemarin kan karena ada pertanyaan. Kenapa kalau habis rem itu jalan naik itu kayak? tenaganya hilang gitu loh, listriknya hilang karena ada sensor remnya itu, pemutus seharusnya kalau seperti ini kan kembali normal, nah perlu diketahui untuk tiap model sepeda, ataupun motor, listrik, sensor remnya itu tempatnya beda-beda yang penting apa mas? yang penting kita tahu, kita bisa mengurutkan untuk kita cari soketnya dari rem ini untuk tempatnya macam-macam, tapi kebanyakan kalau sepeda ya di kepala depannya ini sama seperti stylish juga yang lain-lain ini misalkan Sunrise echo kita kan sudah ada video Sunrise echo ya bosku jadi echo ini tempat sensornya ada di dalam sini macam-macam kalau motor contohnya V7 yang sudah pernah kita review itu di dalam sini yang lainnya di yang lainnya contohnya G7 ini di sini kalau yang lainnya semuanya ditotok Bosku ya, ya, depan Bosku ya, ya. di depan. Khusus V7 aja ditotok lampu Bosku. Nah, sama yang ini Bosku yang beda Bosku. Selis ini Bosku. Tipe-tipe seperti ini di mana Mas? Sensor remnya Mas untuk mas Kalau yang tiba seperti ini sensor remnya ada di controller. Ada sini itu Bosku ya. Controller-nya ya ada di sini pokoknya kalau yang tipe baterai lithium di controller. sekian dulu bosku pembahasan tentang kenapa ya ketika solusi sih bukan pembahasan solusi kenapa ketika jalan tanjakan itu kayak listriknya hilang gitu bosku dikas gak bisa ya karena sensor rem ini tadi jadi itu tadi tutorialnya untuk pelepasan sensor rem sudah bosku simak ya jangan lupa itu tadi jangan lupa bantu channel ini berkembang subscribe, like dan share bosku ya Sekian dulu video dari kami, salam listrik Bosku.